Suatu perasaan dalam diri Abu Ma'bad bahwa pastilah orang itu tentulah ia seorang keturunan bangsawan Quraisy yang sedang menjadi buah bibir orang-orang dari Mekah. Dan sungguh, saya bercita-cita, cobaan Abu apabila kelak saya dapat berjumpa lagi dengan dia, saya hendak menjadi pengikut dan sahabat. kisah Abu Mabbat dan Muabbat ini selang berapa bulan kemudian berangkat hijrah ke Madinah mereka berdua setelah datang menghadap kepada nabi lalu beriman dan mengikuti seruan nabi adapun kambing yang diperah air susunya itu selanjutnya pada tiap-tiap pagi dan petang hari selalu diperah dan air susunya senantiasa mengeluarkan air susu tidak sedikit dan kambing itu hidup sampai di masa khalifah Umar bin Khattab ketika menjabat khalifah pada tahun ke-17 atau 18 Hijriah, barulah kambing itu mati. Demikianlah untuk riwayat dalam kitab tarikh Siratul Halabiyah. Adapun diri Nabi di tengah perjalanan beliau bertemu dengan Zubair, yang waktu itu sedang ada dalam perjalanan pulang kembali dari Syam untuk berdagang. Karena ia melihat pakaian-pakaian Nabi dan Abu Bakar, maka ia menyampaikan pakaian yang putih dan baik-baik kepada Nabi dan Abu Bakar. Yang diterima oleh kedua beliau ini. Dan terus dipakai oleh keduanya. Dirawatkan pula bahwa sudah itu. Di tengah perjalanan beliau bertemu dengan seperangkatan kafilah. Dari kabilah Banu Syahmin. Yang dipimpin oleh kepala kabilah yang bernama Buraidah bin Al-Hasid Al-Aslami. Buraidah adalah seorang kepala kabilah Banu Syahmin. Dan ia mendengar juga berita maklumat dari Mekah. Bahwa barangsiapa dapat menangkap Muhammad dan mengirimnya kembali ke Mekah. Ia akan pulih hadiah sebesar 100 ekor unta dan oleh sebab itu Buraida berhasrat juga hendak mendapat hadiah itu sebagaimana yang diinginkan oleh Surokoh dan berangkat lagi pada satu hari dengan diiringkan oleh kaumnya sebanyak 70 orang. Di tengah jalan tiba-tiba mereka bertemu dengan Nabi, kemudian ia menegur Nabi yang oleh beliau ditanya di di di di dijawab dan "Mananta, siapa kamu?" Buraidah menjawab, "Ana Buraida. Ibnul Hasib. Saya berada bin Hasib. Maka Nabi malingkan wajahnya kepada sahabat sebelum berkata. Barada amru nawasalah. Mudah-mudahan telah dingin urusan kita dan baik. Miman anta. Dari keturunan siapa engkau? Tanya Nabi. Min aslam. Min bani sahmin. Dari desa aslam. Dari keturunan sahmin. Maka Nabi malingkan wajah kepada Baqar sebelum berkata. Salimna. Wa kharaja sah muka Maka Buraidah membalas bertanya Man anta? Siapa engkau Ana muhammadun Bin abdillah Bin abdul mutalib Saya muhammad bin abdullah bin abdul mutalib Seketika itu juga Buranda langsung berkata Asyhadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadan Abduh dan orang-orang yang mengirikan dia. Seketika itu membaca syahadat bersama-sama. Jadi mereka sekalian langsung mengikuti Islam. Kemudian berada berkata. Alhamdulillahillazi aslama bani sahmin. Ta'i'in ghaira mukrahin. Segala puji bagi Allah yang telah mengislamkan bani sahmin. Dengan bertunduk tidak dengan dipaksa. Jadi Rasulullah. Ketika belum sampai ke Madinah, beliau telah mendapat pengikut baru dari orang yang beliau jumpai di tengah jalan sebanyak lebih dari 70 orang. Dan pada waktu itu, Buraidah bermaksud mengirikan Nabi sampai masuk ke kota Madinah. Kesokan harinya, Buraidah mengemukakan usul kepada Nabi supaya pada saat beliau masuk Madinah, dikibarkanlah bendera. Maka usul Buraidah ini dengan segera diterima oleh beliau. Adapun keadaan kaum musyrikin di Makkah Oleh karena telah beberapa hari Mereka belum mendapat kabar yang pasti Kemana sungguhnya Nabi dan Abu Bakar Kemarahan mereka bertambah Tambah sangat Tidak henti-hentinya mereka berusaha Memperdaya kabar kemana sebetulnya Muhammad dan Abu Bakar menyembunyikan diri Hingga kemudian pada Satu hari mereka masing-masing Dengan sekonyong-konyong mendengar suara dari atas Suara yang tidak dengan Rupa orang mengucapkannya yang mengatakan Bahwasanya Muhammad dan Nubakar telah sampai di Madinah. Mereka sangat tercengang mengapa kedua orang itu sudah sampai di asrik. Waktu itu mereka berdaya upaya dengan cara-cara yang halus bagaimana caranya Muhammad bisa kembali ke Mekah. Demikianlah riwayat perjalanan Nabi berangkat hijrah dari Mekah sampai ke Madinah. Sebagaimana kita ketahui bahwa hijrah ini memiliki nilai strategis di dalamnya. Hikmah nilai yang besar bagi umat Islam dan jika umat Islam saat ini ingin memperhatikannya. Bahwa hijrah Nabi mengandung hikmah sehingga di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pergantian tahun Islam itu dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi. Padahal telah kita ketahui pergantian tahun Arab itu tiap bulan Muharram atau Asyura bukan pada bulan Rabiul Awal Maulid. Tapi Khalifah Umar menetapkan mutuskan dengan persetujuan sekarang sahabat. Waktu itu bahwa pergantian tahun Arab dan Islam buat menentukan masa itu dimulai dari hijrah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hal demikian tentulah ada mengandung hikmah dan kepentingan diperoleh kaum muslimin dan khalifahnya pada masa itu, dan ini harus kita perhatikan dengan seksama. Jadi Umarlah yang pertama kali menetapkan, resmikan tarikh hijrah dalam Islam. Pergantiannya pada tanggal 1 Muharram Hijrah Nabi Dari kota Mekah Tanah airnya, tumpah darahnya itu cinta ke kota Madinah Sungguh bukanlah hal yang aneh Bukanlah suatu peristiwa yang ganjil Namun sebuah hal yang telah dipastikan oleh Allah Yang mengutus beliau Suatu kejadian telah berkali-kali terjadi Sejak berapa abad Sebelum beliau dibangkitkan oleh Allah dan suatu peraturan yang oleh Allah dikenakan terhadap Nabi, pusul usul Allah sebelum Nabi. Hal ini tercatat dalam kitab tarikh, buku-buku sejarah disebutkan dalam al seperti Nabi Ibrahim pernah hijrah di Kanaan ke Mekah. Nabi aku pernah hijrah dari Madian ke Mesir. Nabi Musa pernah berhijrah dari Mesir ke Syam. Demikianlah juga halnya Nabi-Nabi Rasul-Rasul lain terdahulu. Sebab itu selama perjalanan Nabi berhijrah sejak berangkat dari Makkah sampai ke Madinah. Allah beberapa kali menurunkan wahyu kepada beliau. Wahyu-wahyu ma'adun riwayat dan peristiwa-peristiwa yang telah tempuh oleh sekarang Nabi. Rasul-rasul terdahulu semuanya itu menurut peraturan Allah yang telah tetap semata-mata. Di atas telah diterangkan bahwa Nabi mempunyai wahyu dari hadirat Allah supaya berhijrah. Beliau mendapat wahyu berupa impi, mimpi bahwa beliau berpindah ke satu kota yang makmur. Yang punya banyak kebun, taman dan sebagainya. Kota itu tidak lain, melainkan kota Madinah. Oleh sebab itu, pada waktu beliau menyuruh sahabat-sahabat berhijrah, maka diperintahkanlah supaya para sahabat berhijrah. Selama kurang lebih 13 tahun, Nabi berada di Mekah. Sejak ditetapkan menjadi pesuruh Allah. Selama itu beliau dan para pengikutnya menghadapi ancaman, bencana yang dibuat oleh pihak musuh yang sama sekali tidak senang mendengar seruan-seruan beliau. Maka ancaman rintangan dari yang sekecil-kecil sampai sebesar-besarnya yang sehalus-halusnya sampai sekasar-kasarnya tidaklah mengenal kemanusiaan dan selama itu Nabi selalu diterima menerima peringatan oleh Allah supaya tetap teguh dan berani terhadap ancaman gangguan dan rintangan yang diperbuat oleh para musuh beliau sebab kemuliaan itu akan didapat oleh Allah, siapa yang berani dan tabah menderita kesukaran dan kepayahan kemenangan akan diperoleh oleh siapa yang berani dan tabah menempuh bahaya-bahaya mengancam jiwa. Dan kemuliaan dan kemenangan itu adalah di tangan kekuasaan Allah semata-mata. Adapun kaum muslimin pada saat itu oleh nabi disuruh mengalah, tapi tidak dengan arti menyerah. Mengalah bukan menyerah. Menyerahkan diri kepada musuh. Bukan arti menyerah menyerahkan diri kepada musuh. Oleh sebab itulah di antara mereka ada berhijrah ke dalam daerah lain. Kemudian setelah para musuh, musuh Islam hendak membunuh ruh Islam. Mereka hendak membunuh jiwa Nabi, barulah beliau diperintahkan hijrah ke Madinah. Dengan keterangan singkat ini, teranglah bahwa Islam memberi pimpinan kepada sekalian mulutnya. Jika mereka memang telah nyata-nyata mengikuti Allah dan Rasulnya. Dan yakin dengan penuh dalam hati sanubarinya. Dalam segenap urat syarafnya Bahwa Islam itu agama ya Sebenarnya Manakala mereka menghadapi Berbagai-bagai ancaman Gangguan dan rintangan Bermacam-macam kesulitan dan kesukaran Yang diperbuat oleh pihak-pihak musuh Maka mereka Diperintahkan supaya bersabar Tahan uji, ikhlas Dan berani dengan sebenar benarnya membela segala apa yang telah menjadi keyakinannya Dengan jalan mengalah Terlebih dahulu dan jangan menyerah kepada musuh. Jika musuh mereka sudah tidak kenal lagi akan pergi Maka berlah mereka diperintahkan berhijrah ke tempat daerah yang jauh dari fitnah. Aman dari ancaman dan gangguan mereka. Dengan hijrah tanpa kecintaan kaum muslimin kepada Islam. Dengan hijrah pula tanpa kecintaan kepada Allah dan Rasul. Dan kecintaan mereka kepada tanah air mereka. Dan harta bendanya masing-masing. Mereka lebih cinta kepada Allah. Daripada cinta ke tanah air dan tumpah darah mereka masing-masing. Hijrah Nabi dan kaum muslimin waktu itu adalah mengandung suatu peringatan yang dalam. Sebab dengan hijrah tersebut bertambahlah kekuatan kaum muslimin. Karena dengan hijrah itu kaum muslimin akan memperoleh keamanan dan ketamaan dalam berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan hijrah itu, kaum muslimin akan mendapat pertolongan sepenuhnya dari hadirat Allah yang maha besar. Sehingga akhirnya mereka dapat mengalahkan musuh-musuh yang bukan bandingan besarnya dan banyaknya serta kekuatannya. Adapun keutamaan orang yang berhijrah oleh Allah telah dinyatakan berulang-ulang. Wallazina fillahi <Suluhi> min 41, dan orang-orang berhijrah -orang dan membela agama Allah sudah mereka dianiaya sungguh kami Allah akan menyediakan tempat mereka yang baik-baik di dunia dan sungguh pembalasan di akhirat Tulu besar jika mereka itu mengetahui mereka yang sama bersabar tahan uji dan kepada Tuhan merekalah mereka itu menyerahkan diri. Timbul suatu pertanyaan, apakah perintah hijrah ini berlaku dan wajib dikerjakan oleh kaum muslimin sepanjang masa? Di depan telah diuraikan bahwa hijrah sepanjang syariat yakni hijrah yang diperintahkan Allah kepada segenap kaum muslimin. Dan hijrah itu telah dikerjakan oleh kaum muslimin di zaman Nabi dengan seksama Timbullah pertanyaan, apakah perintah hijrah itu berlaku juga? Wajib dikerjakan kaum muslimin sepanjang masa atau hanya terbatas dalam lingkungan kaum muslimin yang hidup di zaman Nabi saja. Pertanyaan semikian itu tidaklah mungkin terjawab oleh siapapun, melainkan oleh Al-Quran sendiri dengan penjelasan dari Nabi yang kalau diselidiki benar-benar terdapat beberapa puluh ayat yang berisi tentang hijrah atau lebih dari 30 kali perkataan hijrah atau pecahan dari perkataan hijrah yang terkandung dalam ayat Al-Quran antaranya ayat mengandung perkataan hijrah adalah ayat yang tertera berikut ini innaladzina amanu hajaru wajahadu fi yarjuna rahmatullah wallahu ghafur rahim sungguh orang beriman Berhijrah dan berjihad di jalan Allah Mereka itulah yang boleh mengharapkan rahmat Allah Dan Allah itu maha pengampun Lagi maha penyayang Al-Baqarah 218 Dari akhir ini jelas terkandung satu petunjuk Bahwa orang-orang yang boleh mengharapkan rahmat Allah Atau yang penuh keinginan peroleh rahmat darinya Mereka yang telah punya tiga syarat Yaitu beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan kata lain jika ketika syarat itu telah sempurna dilakukan oleh mereka Barulah mereka itu berhak menaruh harapan Bahwa mereka itu boleh mengharap-harapkan rahmat dari hadirat Allah Berkaitan mengharap itu belum berarti pasti mendapatkan Tegasnya jika syarat itu berjalin berkurang dengan sendirinya Hak memperoleh harapan itu pasti ada Dan keinginan akan memperoleh rahmat dari hadirat Allah tentu semakin jauh dengan ketangga singkat itu jelas penting kedudukan hijrah dalam Islam. Karena ia menjadi syarat kedua bagi orang-orang yang penuh keinginan dan rahmat dari hadir Allah. Sudah mereka itu beriman dan sebelum mereka itu berjihad untuk membela agamanya. Di samping ayat tersebut, dia ada pula ayat lainnya yang masing-masing mengandung petunjuk akan kedudukan hijrah dalam Islam. Di samping kedudukan jihad dalamnya. Dan kedudukan itu untuk kepentingan pertahanan dan pembelaan terhadap pihak lawan atau musuh Islam. Padahal musuh yang akan mencahaya Allah. Sepanjang sunnah Allah tidak saja ada di zaman Nabi. Tapi juga ada di tiap-tiap zaman di mana-mana tempat. Oleh sebab itu. Maka dengan sendirinya ayat mengandung keterangan dan kepentingan hijrah itu. Tetap berlaku dan selalu hangat dalam lingkungan umat Islam. Selama Quran tetap ada di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin di muka bumi ini. Berhubung dengan itu maka terhadap pertanyaan yang tadi diuraikan telah terjawab dalam Quran. Tidak ada satupun ayat yang menunjukkan bahwa perintah hijrah itu tertentu tempat tepat terhadap kaum muslimin yang hidup di zaman Nabi. Adapun hadis yang berbunyi, La hijrata ba'dal fathih. Walaikin jihadun waniat, tidak ada hijrah lagi sudah terbukanya Makkah tapi jihad dan niat. Artinya adalah sesudah terbuka atau jatuhnya kota Makkah di tangan kuasa Nabi, maka tidak ada lagi niat hijrah baik kaum muslimin, tapi yang tetap adalah niat jihad dan niat membela dan pertahankan Islam. Maka hadis ini perlu dijelaskan sedikit. Hadis ini adalah berarti bahwa hijrah dari Mekah ke Madinah untuk pribadi Nabi dan sahabatnya sudah selesai. Karena apa yang telah terjadi tentu tidak bisa diulangi kembali. Demikian juga tentang hijrah ke Habsi yang pernah dikatakan oleh sebagian sahabat Nabi yang pernah terjadi sampai dua kali sebelum beliau hijrah ke Madinah. Atau dengan kata lain, setelah Fatum Mekah jatuhnya Mekah di tangan kaum Muslimin. Tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Hadis ini diriwakan oleh Ahmad. Bukhari Muslim Abu Daud Nasai. Dan Tirmizi dari mabas Dan ada juga hadis yang semakna dengan tersebut diriwakan oleh Bukhari Muslim dari Siti Aisyah. Hadis sahih. Keterangan ini dikuatkan dengan... Beberapa perkara berikut Ayat Al-Quran Yang menerangkan hijrah Jumlahnya lebih dari 30 ayat Di antara itu tidak ada satupun Yang mengandung keterangan Hijrah itu telah dihapuskan hukumnya Dengan demikian dapatlah diambil kesimpulan Bahwa perintah hijrah itu Berlaku terus Dan menjadi syarat kedua Bagi orang yang beriman dan mengharap rahmat Allah Hadis Nabi di antaranya ada yang berbunyi la hijrah hijratu hatta tanqati taubah. tidak terputusnya hijrah sehingga terputusnya taubat diriukan dari Ahmad Abu Daud Nasa'i dari Sayyidina Muawiyah hadis sahih tegasnya perintah hijrah tidaklah terputus hingga terputuslah pintu taubat yaitu hari kiamat dan hadis yang berbunyi la koti Hijratu makutila kufar Tidak terputus hijrah selama orang-orang kufar diperangi Hadis tersebut Dibatikan oleh rasa Idri Abdullah bin Al-Asadi Abdullah bin As-Sadi Hadis sahih Tegasnya perintah hijrah itu tidaklah terputus selama ada orang-orang yang ingkar Yang mereka itu Hancur binasa. Dari kedua hadis ini jelas mengandung keterangan bahwa perintah atau hukum hijrah itu berlaku sampai jauh milik kiamah. Hingga hari ini belum ada seorang ulama yang tabar maupun dari ulama ahli tafsir, ahli al hadis yang mengatakan bahwa ayat hijrah telah mansuh atau dihapus hukumnya atau dipandang tidak berlaku lagi. Bahkan para ulama ahli tarik Islam, para umumnya dengan tegas mengatakan bahwa hijrah yang telah dilakukan oleh Nabi dan segala kaum muslimin kala itu menyebabkan agama Islam itu hidup subur dan berkembang maju ke seluruh dunia oleh sebab itu maka sudah seharusnya pemimpinan hijrah yang pernah dicontohkan oleh Nabi dipergunakan sebagai suri tauladan oleh kaum muslimin yang akan datang dan selanjutnya sampai hari kiamat timbul satu pertanyaan mengapa hijrah masih tetap dilaksanakan